Asal usul desa Wilunagara, sebetulnya tidak ada cerita atau hikayat khusus yang tercatat dalam sebuah buku ataupun eh, sebuah riwayat. Ini hanya berdasarkan eh, cerita. Cerita dari orang-orang tua yang secara turun-temurun ini kembali diceritakan ke anak cucu, sampailah cerita tersebut ke saat inilah. Desa Wilanagara itu terbentuk dimulai ketika perjalanan Sunan Gunung Jati, kanjeng Sunan Gunung Jati yang pada saat itu sedang berkunjung ke wilayah Luragung. Dan beliau pada saat itu diikuti atau disusul oleh seorang putri Cina bernama Ong Tin yang sebelumnya mungkin beliau pernah bertemu ketika beliau berkunjung ke negeri Cina dan ketika kanjeng Sunan Gunung Jati berkunjung ke, ke, ke wilayah Luragung beliau disusulah oleh Putri Ong Tin dan pada waktu Putri Ong Tin sampai ke Luragung Beliau disarankan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk beristirahat atau menunggu di wilayah selatan wilayah Luragung. Dan akhirnya Putri Ongtin berjalan menyusuri wilayah Luragung, sebelah selatan. Dan akhirnya berserta pengawal-pengawalnya, beliau sampai ke wilayah yang disedamakan wilayah negara ini. Beliau beristirahat di sini, tepatnya di uh, tempat inilah beliau beristirahat, sambil menunggu selesainya kunjungan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pada saat beliau beristirahat, beliau juga tidak lupa bersilaturahmi atau dikunjungi oleh beberapa penduduk asal, yaitu pada waktu itu ada sebuah pendukuhan di wilayah Bakom, tepatnya Bakom itu di sebelah timur desa Wilanagara, yang waktu itu dipimpin oleh seorang ratu disebut Ratu Bangka. Selesai, Kanjeng Sunan Gunung Jati berkunjung ke wilayah Huragung. Beliau menyusul Putri Ongtin ke wilayah wilayah negerinya, dan sampai juga Kanjeng Sunan Gunung Jati ke wilayah ini. Akhirnya, setelah berkomunikasi dengan Putri Ongtin, Kanjeng Sunan Gunung Jati pulang dan membawa serta Putri Ongtin dengan meninggalkan para pengawal-pengawal beliau juga para pengawal-pengawal Putri Ongtin untuk tinggal di wilayah sini. Dengan tujuan Kanjeng Sunan Gunung Jati waktu itu untuk bisa e, mengajarkan agama Islam kepada pengawal, pengawal Putri Ong Tin, juga kepada masyarakat di sekitar desa ini. Dan setelah beliau pergi, beliau beramanat bahwa jangan meninggalkan sisa-sisa senjata. Dan ini mungkin bisa dilihat, makom ini sebenarnya bukan berisi jasad, tapi di sini ini adalah isinya adalah senjata dari pengawal-pengawal Putri Ongtin dan pengawal-pengawal uh, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini semua bukan jasad, tapi di dalamnya konon merupakan senjata-senjata dari kedua pengawal Putri Ongtin dan uh, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, setelah Kanjeng Sunan Gunung Jati berangkat kembali ke Cirebon, pengawal-pengawal Kanjeng Sunan Gunung Jati mulailah mengajarkan agama Islam terutama kepada pengawal-pengawal Putri Ong Tin, juga penduduk pedukuhan yang berada di sekitar Bakom, sehingga beliau atau mereka mendirikan sebuah tempat ibadah. Masjid inilah tempat awal, kalau dulu dinamanya dinamakan surau atau musholah, musholah kecil, dengan tujuan untuk uh, mengajarkan agama Islam. Setelah berkembang, ya makin ke sini mungkin, Seiring perkembangan, makin banyak eh, penduduk yang tinggal di wilayah sini. Akhirnya penduduk sekitar menyebutnya desa ini dengan sebutan wali nagara. Kenapa? Karena di sini pernah disinggahi oleh wali, wali Allah. Di selain Sunan Gunung Jati, Konon juga, di sini juga pernah dijadikan tempat untuk bermusyawarah para wali, yang jumlahnya ada sembilan, mereka bermusawarah sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Ciremai. Ini ditandai dulu, dulu katanya saya tidak pernah tahu ada sembilan pohon kemboja yang menandakan bahwa di sini pernah singgah para wali. Yang terakhir pohon semboja itu roboh tahun 2017. Di sini letak pohon semboja yang roboh. Ada eh, apa eh, dokumentasi ketika pohon semboja terakhir itu roboh. Dan kesininya mungkin eh, tidak banyak yang bisa apa disampaikan terkait dengan sejarah desa wilanagara cuman dari awal terbentuknya desa wilanagara seperti tadi lah yang disampaikan oleh saya dan mungkin di perkembang di perkembangan desa ini awal desa ini disebut wali nagara namun karena lidah mungkin kesulitan atau menyebut atau apalah akhirnya dari desa wilanagara eh, desa wali nagara menjadi desa wilanagara dan mungkin Situs ini atau peninggalan ini dinamakan situs lemah luhur. Kenapa? Karena tanah ini merupakan tanah tertinggi di desa Wilanagara. Tidak ada air ketika hujan ataupun air yang mengalir ke wilayah ini. Semua air dari sini mengalir ke arah luar, barat, utara, timur, selatan. Semua mengalirnya ke sana. Jadi di sini adalah merupakan daerah tertinggi, lemah yang tertinggi atau tanah tertinggi yang orang Sunda bilang lemah luhur sehingga untuk situsnya pun kami beri nama ya bukan kami beri nama, dari dulu juga sudah sebutnya lemah luhur itu mungkin sekelumit sejarah dan pada tahun ini pun insya Allah kami dari pemerintah desa berniat untuk menggali sejarah kembali yang bisa dibuktikan secara otentik baik secara bukti-bukti eh, yang bisa dibuktikan dan nanti akan tercatat dalam sebuah buku sejarah, sehingga bagi generasi-generasi ke depannya ketika uh, mereka berangkat dari wilayah negara tahu akan sejarah desanya. Itu mungkin uh, yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah desa wilayah